Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pijat terapi Mas Yanto. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pijat leher. Yang biasanya ini berfungsi untuk meredakan ketegangan leher. Biasanya lehernya kaku, terus susah nengok atau salah bantal. Itu biasanya pemijatannya hampir mirip dan tidak mungkin ada tambahan titik-titik. Di Tapi semuanya jenis secara umumnya mirip. Dan biasanya kalau udah otot leher sini tegang, uh, ini nanti akan nyampe ke kepala pusing gitu. Uh, otot te tegang ini biasanya kalau di pijat terapi Mas kita ambilnya biasanya dari area bahu dulu, dari bahu ini semuanya diambil, nanti di diambil itu baru ke sini. Jadi fungsinya ini untuk merilis otot bahu, otot uh, skapular ini dirilis dulu, trapezius dirilis dulu. Kemudian nanti di sini ada otot levator scapula, ada otot splenius capitis, semuanya dirilis baru nanti bisa rileks Kalau dari beberapa otot ini tidak dirilis, nanti juga sama aja, hasilnya kurang maksimal. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama seperti biasa, kita oles dengan minyak masas atau body lotion kalau yang nggak punya body lotion nah, seperti ini kita masas kemudian kita efloras kita dorong pelan pelan ini ke sini, tarik kesini ya nah. nah ini dari sini dulu setelah itu baru kita mulai ada penekanan di area sekapula nih area sekapula kita tekan kita rilis tuh ya ini udah ketawa nih otot sampingnya otot skapula uh, ini di sini namanya otot romboid ini udah ketawa nih udah kaku nah ini kita rilis kita rilis dulu kita friction nah ya kita friction nih nah ini jelasnya kaku ini ini si Masnya banyak gerak otot tangan ini tuh ini kita rilis dulu, kita friction, kemudian naik dikit otot trapezius, nih otot trapezius, otot suprapinatus. Nah kita rilisin semua. Ya istilah gampangnya nanti diambil satu-satu gini tuh. Nah, kita rilis semua sini, kemudian ini kita tarik, lah dirilis. Nah, ini semua dulu dirilis. Nah ini sampai sini-sini ya ini biasanya kalau orang dipijit mesti sakit ketik gitu sini di sini ada teres mayor materes minor tuh tuh sakit mas hmm. ya ini kita rilis dulu biar relax ini turunin bawahnya bawah nih juga ini kita rilis Setelah itu Baru kita diri udah dirasa cukup Sebelah kanan kita geser ke sebelah kiri Sama posisinya Jadi area otot-otot ini yang perlu Agak susah tarik aja ke bawah sini Hmm Kadang-kadang kalau dipencet agak susah tarik hmm. dorong aja di tangan ini masih sakit. Ini karena apa? Kaku, ini romboidnya. Otot romboidnya. Nah, jadi selama dari otot di si sebelah sini ini belum rilis, belum lunak, belum uh, kenyal dan belum lemes, rileks otot leher uh, untuk mengurangi ketegangan masih susah. Jadi pada intinya sini harus rilis dulu pada otot tahu tahu bahu otot bunda ini harus rilis baru nanti naik ke otot leher di nah ini kayak gini, ini kita nah, kita otot, kita dorong kayak gini ini kan tulang punggung nih kita samping-samping aja naikin tuh nah, di diurut tuh sama, nah, diurut. ini ada sini dikit ini nih, ya, lah ini udah ada otot yang jendol di sini Nah ini kita dorong sini Nah, ini pokoknya intinya, kita gerus. Nah, ini setelah dirasa nyaman, kita vibration kita vibration ini fungsinya apa nah asam laktat yang yang tertinggal di dalam itu mecah tuh, pas itu kita tapotas kita efloros lagi setelah itu kita pindah ke depan dan jadi posisi trapis atau pemeja di atas kepala customer sama kita rilis dulu. lah kita ini sekarang fokusnya untuk otot trapezius dan suprapinatus. Nah, ini otot trapezius. Nah, sini dorongin. Dirilis dulu. Nih, sini. Nih. Trapezius, suprapinatus, ini harus rilis. Nih. Nah, gerakannya seperti ini aja. Nah kita rilis nih, dorong sini nah, nah gerus, nih, kalau gampang gini tahan sini, dikit, kepala tahan, dorong pakai ini nah berasanya nah, mas ya? Hmm. ya tuh dorongnya pakai gini, gerusan gini ini pasti dapat dari tiga otot tuh sama, sebelah kanannya sama Terus lagi sama, tuh. Hmm. Eh, tarik. Hai. Nah, nih. Tuh. Ini masih kaku, ketahuan itu. Dorong sini. Nah. Nah. nah kalau tangan kita krem gini kita ini bisa kena dua otot yang satu romboid yang empat jari yang jempol ini bisa kena levator sekapula ujungnya levator sekapula tuh nah. nah ya kan tuh baru udah di sini di bahu trapezius cukup dirasa cukup, kita naik ke atas. Nah. Nih. Nih, otot dari sini deh, kita rilis pelan-pelan aja dari sini. Nah, yang penting, -penting kira nyaman nah tarik pelan-pelan tuh. Tuh. nih Ini cara seperti ini juga boleh. Nah, yang penting, nggak menyakitkan, nah, tarik seperti ini sama balik. Kemudian, kita dorong ke, ke atas bawah, toh, relay lagi nah, nih. Seperti ini, nah, ini udah rileks naik ke atas. Ini ke atas, ini, nah, di sini ada tot lagi, tarik pelan-pelan, tekan, tarik pelan-pelan, tekan. Ini biasanya. Ini namanya wajib vital. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi terjadinya pusing. Biasanya pusing atau sakit kepala di belakang tuh di sini tuh. Ini yang titiknya diambil tuh. Ambil sini lagi. Hmm. Ini keturun ke bawah ini dekat telinga ini. Ambil sedikit. Yang penting relak aja pelan. Jangan menyakitkan tuh. Seperti ini. Hmm. Naik lagi dikit. Jadi di atas telinga itu ambil. Ini, ini udah rileks karena apa? Uh, dari segi sini tadi udah bagus. Makanya akan ototnya. Cepat. Tuh oh. ini tinggal ini udah nih. ini. ini ciri-cirinya gini. Tuh dicubit langsung ikut. Nah. Jadi nggak perlu waktu lama untuk merilis otot leher yang bikin leher kaku, leher nengok susah nengok. Sama aja, jadi prosesnya. Pada intinya di pijat terapi Mas Yanto kalau untuk merilis otot yang tegang semuanya prinsipnya hampir sama. Jadi tinggal melihat per setiap orangnya. Oke terima kasih. Demikian uh, tutorial untuk pijat leher dari pijat terapi Mas Yanto. Salam sehat dan bersemangat.